Burung elang adalah salah satu predator teratas dalam sistem rantai makanan, termasuk juga elang Jawa. Burung yang menjadi simbol kebebasan di tanah Jawa ini memiliki postur gagah dan bentangan sayap yang elok. Elang Jawa juga mempunyai penglihatan tajam yang membantu mengamati mangsa buruan dari atas ketinggian. Satwa endemik dari Jawa ini adalah burung karnivora yang dianggap sebagai Garuda, yaitu burung lambang negara Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi maskot satwa langka Indonesia yang wajib dilindungi dan dilestarikan. Elang Jawa adalah burung pemangsa endemik Pulau Jawa. Secara ilmiah, burung ini memiliki nama Latin *Saeitus bartelsi*. Morfologi: secara umum, burung adalah hewan bertulang belakang, vertebrata yang memiliki sayap dan bulu. Telang asli Indonesia ini mempunyai ukuran tubuh sedang dengan tinggi sekitar 70 cm, dengan rentang sayap mencapai 100 cm. Jika kita amati, pada bagian kepala terdapat jambul bulu berjumlah 2-4 helai, dengan panjang sekitar 12 cm. Campur elang Jawa adalah bulu berwarna hitam dengan ujung berwarna putih dan menjadi ciri khas unik, sehingga diculuki elang kuncung. Secara umum, warna bulu keseluruhan adalah coklat, terutama pada bagian unggun dan sayap. Warna coklat lebih gelap dengan motif coretan, terdapat di bagian dada dan perut. Kemudian, pada bagian ekor, warna bulunya adalah kombinasi coklat dan garis-garis hitam. Postur burung yang menjadi lambang negara Indonesia ini juga sangat unik. Kesan gagas saat sayap terlipat maupun mengepak jelas nampak. Elang Jawa mempunyai kemampuan terbang yang sangat tinggi untuk menjelajah langit Jawa. Dipunjam dengan daya penglihatan tajam maka ia menjadi predator puncak bagi mangsa-mangsa di bawahnya. Habitat burung ini diberi nama Elang Jawa karena hanya ditemukan di Pulau Jawa. Habitat elang Jawa adalah di kawasan hutan dataran rendah, yaitu sebagai wilayah bersarang maupun berburu mangsa. Area sarang burung elang merupakan daerah teritorinya, hal ini disebabkan oleh melimpahnya sumber pakan seperti fauna-fauna kecil sebagai mangsa utamanya. Biasanya burung elang akan membuat sarang pada pohon yang berada di ketinggian 1100 mdpl dengan topografi curam, seperti lereng tebing atau gunung, dekat dengan sumber air atau sungai, serta berjarak sekitar 500 meter dengan wilayah terbuka.